Hai everyone, jadi hari ini aku bakal makan pawon sama Omre dan Kak Kori, Nyal sabar. Jadi hari ini tuh aku diajak sama Keisha buat sarapan di pawon, tapi aku juga belum tahu tempatnya, katanya tempatnya deket sini. Oh, gitu. oh tapi awas. Oh iya. <tuk> <tuk> ya si. malam. Yang sih? Teman-teman jauh ya? Enggak kok. Cuma naik sini. Ayo. Oh. Bila telah. Iki biji itu. Om. Hei. Om. Bangun. Ayo bangun. Ayo bangun, bangun sih. Katanya mau ngajak sarapan terus ke patung Kriono. kan, nah. nah, nah, nah. Jadi sekarang aku udah sampai di sini. Makanan ini super banyak, super variatif. Aku nggak sabar buat cobain, tinggal nungguin Kak Kori sama Ombre. Keisha? Eh, Maaf Baru datang. Udah lama ya? Enggak, aku juga baru datang. Duduk-duduk Kak. Waduh, banyak banget! Iya kan? Aku udah nggak sabar cobain. Eh, hai hey. guys! Halo! Halo mas! Masuk, masuk, masuk! Sorry ya, telat. Udah pada makan. Belum kok, kita baru nyampe juga. Oh. Duduk, duduk. Aduh, enak banget nih. Aduh, mau yang mana dulu ya? Ya kan. Banyak banget. Ini tadi? Enggak. Barusan ya? Barusan. Foto lagi. Padahal aja nih. Ini kan kayak kemarin kan? Iya, itu yang kemarin. Eh, itu Mas Rian. Sini, Mas. Ambil duduk dulu, Mas. Kenalan sama teman aku di sini. Mas Rian ini. Halo, Mas. Ya. Pri Mas. Kori. Mas Sambil makan ya, Mas? Sambil Laper banget dia, Mas. Maafin ya. Kalau dingin-dingin gini, gampang lapar soalnya. Eh, ini tuh apa sih, Mas? Gewos. Oh, gewos. Gewos itu apaan? Gewos itu... Uh, kubis dicincang. Kubis dicincang. Mas, ini apa, Mas? Ini apa, Mas? Itu nasi jagung. Oh, nasi jagung. Pakainya ini, berarti? Iya. Nasi putih itu, ya? Pan, sini, Pan. Ini... Ini nasi jagung, Pak, namanya, Pak. Bikinnya pakai uh, kayu bakar, terus dikasih rempah-rempah gitu ya, Mas, ya? ya? ya. Coba ya, ini. Ya. Bikin aja, jangan banyak-banyak. Kalau ini apa, Mas? Ini sabi. Oh, ini serabi. Iya. Eh, mas, tapi kok pawon sendiri ini bisa dijadiin tempat wisata tuh dulu gimana sih ceritanya? Kalau Pawan sini itu, karena memang sudah lama ya, sudah jadi dulu, hmm? orang sini itu kan pakai pawon kebanyakan pakai pawon atau pawon itu dapur mm -hmm. bukan sih mas? Iya kan? Sih. Jadi ini termasuk salah satu destinasi destinasi Destinasi. Nah destinasi wisata Aduh, gitu ya di sini. Gara-gara ya. dingin ya sel fokus apa lapar? Lapar sih. <laughs> Yuk makan. Limahnya hmm. enak banget. Ini rasa ngasih jagungnya itu kayak apa ya? Dia tuh kayak ada serbuk gitu ketika kita kunyah Terus bisa juga enak Rasanya agak pedes Tapi enak banget Pertama kali makan ini hmm. Udah kenyang, udah diisi badannya, udah super ready Habis ini kita bakal ke petung Riono Namanya itu curug apa ya? Lihat ya, nanti ya Tiga dulu nih. Okay. Ya, mas tiga ya. 3 ya, Satunya, Satunya Mbak. Lima. Lima, ya. ya. Ada ada. Hi, akhirnya kita udah sampai di Curug Bajing. Uh, setelah perjalanan yang lumayan jauh dan menegangkan. akhirnya kita sudah sampai di sini, ya, Pan, ya. Curug Bajing. Udah nih. Ya, masuk. Ayo masuk. Nah, ini. Nih, nih, nih, nih. nih. Tiket masuknya cuma lima ribu rupiah. Murca. Murca. Orang nggak sih? Kita main air kali ah. ini. Ya. Yuk. Asyik. Halo teman-teman. Jadi uh, kita udah sampai nih Curug Bajing. Kenapa di sini dinamai Curug Bajing? Itu karena dulu konon katanya adalah di sini tempat persembunyian dan pelarian para bajingan, Jadi para para pelaku kriminal gitu, pencuri, terus perampok kayak gitu. sembunyi di sini. setelah itu akhirnya ketahuan mereka ditangkap semua. Terus menjadi destinasi wisata yang dinamain Curug Bacik. Karena tadi perjalanannya lumayan naik dan agak trekking jadi capek, but it's very worth the view. Pemandangannya cantik banget. ke telaga Mejer, terus aku juga ke kebun teh. Hmm, aku dong kemarin makan mie yang khas sini juga enak juga tuh. Hmm, enggak, tetap aku paling keren. Apa aku trekking di savana, yang trekkingnya super naik. Serius? Iya, terus aku juga berkebun nila. Kamu kuat deh. Luas lah. Aku bagus banget ya pemandangan. Bagus banget. Eh, tapi ya denger ya, kemarinnya aku lupa tuh transfer terus aku ingat kalau Bang Jateng itu ada e banking. Oh iya. Aku waktu dijual gamenya langsung transfer tuh di situ pakai e bankingnya Bang Jateng. Oh iya. Mudah, praktis, dan cepet lagi. Mantap. akal kalau ingat kasih yang kemarin kita makan itu? Iya. Yeah. Yang aku gak bawa uang, guys? Iya. Yeah. Nah, ternyata Bang Jateng itu jualnya diain. Namanya QRIS Itu tinggal scan pakai aplikasi apa aja yang penting ada saldonya hmm. bisa dibayar pakai itu. Jadi cepet ya? Iya. Enam, enam, Tapi kalian tahu nggak sih bentar lagi? Ada M banking Bang Jaten. Kapan itu? Nah, itu harus tunggu tanggal mainnya.